Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini di Al Kolam Jaya, teman-teman. E, kali ini saya akan merekam e, anak di Al Kolam Jaya itu membuat robot melompat. sebetulnya yang dulu-dulu sudah seperti itu, cuma ini dibuat sendirian seperti itu. Komponennya apa saja nanti kita akan melihat bersama-sama, teman teman ya caranya membuat bagaimana nanti teman-teman bisa melihat lebih detailnya seperti itu soalnya jarang sekali uh, saya merekam atau mendokumentasi yang pertama itu mengajar yang kedua itu mengelas karena pak uh, kekurangan tenaga juga seperti itu oke teman-teman ya lanjut ya ikut keyboard Hah? Ya. Ndak, mau ngapain ndak puasa kamu? Hah? Oke, ya, teman-teman, ini sudah sampai ya, di tempatnya Mas Aikal. Orangnya <tuk> lagi sakit tapi tetap semangat belajar robotika, Mas ya. Oke, hari ini eh, kami akan membuat robot yang bisa melompat. Namanya eh, robot katak, ya. Bahan bahannya ini Mas yang pertama. Ini namanya motor gearbox, motor DC gearbox. Kenapa pakai motor DC gearbox ini? Karena di dalamnya ada gearnya ya, biar kuat ngelompatnya ya, seperti itu. Oke okay ya, Mas Eikal ya. Ini teman-teman bahannya. Nah, kalau di video yang sebelumnya itu pakai motor eh, yang lain sih, seperti itu. Ini kita sekarang pakai yang ini, ya. Kemudian tenaganya uh, pakai baterai double AA seperti ini, ya ini tiga volt ya, oke okay, kurang lebih. Uh, bagaimana kekuatannya nanti kita coba saja. Kemudian saklar ya seperti ini, oke. Okay. Kemudian sebagai penggeraknya uh, atau kakinya uh, di sini kami menggunakan paralon bekas akan dibelah nanti sama Mas ya saya akan tandai dulu Mas ya setelah itu masa ikal belah ya gergaji ya saya Mas ya walaupun sakit ya oke kemudian di belakangnya ada ini ada apa namanya eee. ini roller ya roller minyak minyak apa namanya minyak wangi seperti itu Roda bebas kalau di robotika nyebutnya roller seperti ini Oke Lanjut ya teman-teman ya Oke sudah ditandai teman-teman ya Mas akan menggergaji disini ya Oke mas Ya biar menggergaji yuk, yuk Saya pegangin dulu sini yuk Oke belan-belan Yuk yang lurus Terus. Terus. Ya, kurang kuat, Mas. Yuk. lambat aja seperti hmm. tadi itu. Yuk, yuk, saya bantuin pegang, yuk, yuk terus seperti itu, dah terus seperti itu. Ya, tidak apa-apa, yang penting bisa menggergaji ya. apa-apa belan, belan. Ya, mulai tampak berlubang ya. Belan belan tak apa-apa. ya terus ya bagus ya mulai pinter menggergaji menggergaji pipa PVC atau orang sini nyebutnya paralon Ayo, diamplas ya. Nah, diamplas dulu. Tahap berikutnya, ini mengamplas, teman-teman. Diamplas dulu. Ya, diamplas. Sampai bersih, mas, ya. Ya, diamplas sampai bersih. Kalau sudah bersih, nanti kita akan... Ini ya rakit ya seperti itu. Ya hey, teman-teman, Ayo Mas, dibelah Mas, ya e, terbalik Mas, ya, dibelah aja, ditekan aja begini ya, ya tekan. Uh, ditekan aja mas ini ini kan sudah dibantu dengan lubang tadi uh -huh. ya ada bitter yuk sebelahnya ya pelan pelan pelan pelan nah uh, pelan pelan pelan pelan sekarang Masih, ini diamplas ujung ujungnya di dulu awas pisaunya ini kita hanya butuh satu kan Nyaman ya uh, uh, ya ini? semuanya semuanya di amplas semuanya. Uh -huh. oh ya kan makanya oh. satu. Oke okay, teman-teman ini Masaikal sudah menyelesaikan Oke okay. Ya motornya ini uh, Di gearnya uh, Di apa namanya wanas. Ini dilubangi seperti ini teman-teman Di keruai katanya orang sini Ya. Ini uh, Kalau nanti dirasa terlalu Lompatnya terlalu tinggi Ini bisa dibelah atau dipotong lagi ya seperti itu yang jika untuk lebih ah, bagus. sementara Tidak ini di tinggi. apa dipasang sedemikian ya seperti yang dipraktekkan oleh Mas Saikal begini ya betul Mas begini ya nah, nanti ini di lem ya ini ya Oke okay. sambil nunggu lemnya ini mencair nah ini tambah nunggu mencair yang rapi mas ya, yang rapi, yang rata ya. Oke, okay, sebentar mas, saya pegang dulu, saya pegang dulu. Nah teman-teman begini ya, e, cara masaknya kurang lebih begini. Ketika depan itu sebelah sini, maka posisinya ini menghadap huruf C-nya seperti ini ke depan ya. Nah Gini. Oke. Okay. Nanti e, kalau ini terlalu besar, Dikecilin seperti itu. Oke. Okay ini nanti sama Mas Haikal mau dilem dilem bagian sini biar kuat nempel Mas ya mm -hmm. oke okay, Mas di, di, dirapikan dulu nih Mas diluruskan Mas kemudian dilem ya dilemnya ya yeah, nah. oke okay, dilem Mas ya bisa kan dilemnya kan oke okay, dilem ini ya. Harus hati-hati, tetapi panas. Ya, karena ini panas, jadi harus hati-hati. di mana ini? Ya, sebelah sini, sebelah sini. Taruh aja di Tangan sini. Eh, nah, Tidak usah mereng. di. Eh, usah dipeg eh, panas dilem. Panas ya, hati-hati ya. ya. Ya, begini aja dulu. Yang penting nempel dulu, yang ini sebelah sininya. Eh, sebelah sini. Yang warna putih dan warna abu-abu itu dilem. Oke. Ya, bagus. Ya. Oh, dulu, ntar dulu. Ya, nanti dulu Oke. ditambah nanti. Ada apa? Yang sini lagi. Uh, ya, Banyain, di lem pelan-pelan. Oke, okay. kurang banyak, Mas. banyakin lagi, ya Mas. Tekan aja langsung. Uh, uh. Oke, okay, teman-teman, ini uh, tadi uh, dilem sama Mas Haikal sampai sam kena tangan saya. Saya bantuin megang ini panas, sih. Nah, setelah ini masaikal di sebelah sini dilem ya, terus dikasih apa namanya eh bola-bola ini. Coba di sini kasih lem Mas. ditekan di sini, Mas. Ini, ini mah ya. Coba ditekan di itu Nah, di sini lemnya. Nah, itu. Ah, itu. Tekan sudah, tekan-tekan. Ah. Oke, okay. agak banyak enggak apa-apa. Kurang, kurang, kurang. Kurang. Terus, terus. Terus, terus. Op, op, op. Tar nah, ya. Nah, terus ini taruh sini. Setelah ini kalau ini sudah agak lengket, Mas, ditambah lagi ya. Oke. Okay nah ini kaki belakangnya sebagai penahan kalau nanti jarak ini dengan ini kurang apa lebih tinggi ini ya misalnya ini nanti bisa dipotong bisa dirapikan paham ya sementara coba begini dulu nah sambil menunggu ini kering sebelah ini kering mas nah, mas eikal yang ini di dikuati dulu sebelah sini sebelah sini nah, sebelah sini dikuati dikasih lem lagi coba seperti tadi, tapi pelan-pelan, jangan sampai uh, berlebihan, ditekan aja mas. Ini, yang ini, yang uh, roda bebasnya itu dilem. Yuk, yang banyak. Uh -uh. uh. Oke, okay, yang banyak ditekan, pelan-pelan dirapikan. Nah, yuk. yuk, saya pegang, saya pegang, saya pegang. Yuk, lagi, lagi, lagi, lagi, ditekan mas ya. gua ratakan dulu. Ya betul, diratakan dulu. Oke, okay, ditekan lagi, diratakan seperti tadi. Oke, okay. sip. Sudah. Ini banyak sekali, ya. Sudahlah, oke. Ah. Uh, nah. Nanti, nanti ini apa namanya? Uh, kalau sudah agak kering, dibalik lagi sambil menunggu lem yang di kaki-kakinya ini betul-betul kering. Uh, nah, itu apa uh, serat-seratnya? Itu nanti kita buang ya, pas, pas akhir aja. Kalau begini, khawatirnya enggak nyenggol-nyenggol nanti malah ngerusak yang lain gitu ya oke sambil nunggu kering ya skip dulu teman-teman ya oke teman-teman sambil nunggu ini kering saya ulangi ya jika nanti ngelompatnya kurang stabil maka ini bisa ditekuk atau bisa dipotong kalau kalau ingin lebih stabil biasanya jarak antara kaki ini dengan roda bebas penyangga belakang ini ya mas Ekal ya ini harus apa, Harus tidak boleh terlalu jauh jaraknya Ini kayaknya nanti akan, akan uh, melompat sangat tinggi kayaknya ini Oke okay. yeah. Nah kalau ingin lebih halus gerakannya nanti ini bisa dipendekkan nah. yeah. Dan lakukannya ini bisa di Apa? Di Apa namanya ya uh, nggak terlalu melingkar lah begitu Oke okay, teman-teman sekarang masang baterainya. Keselam agak banyak mah terus ditempel di belakang. Nanti bentuknya seperti ini kurang lebih teman-teman. Untuk bola-bola matanya bisa pakai bola-bola mata untuk ini ya untuk boneka begitu biar mirip dengan kata beneran. Yang banyak mas. Oke okay, yang banyak. Oke okay, yang banyak. Oke okay. oke okay, ditempelin situ. Ntar ya, saya pegangin ininya ya biar enggak roboh-roboh ya. Eh, do do do do do do. Ya, dah, dah, awas. Ya, panas. Ya. Oke, okay, posisinya begitu. Oke, okay. tempel, Mas. Oh, yeah, okay. Ya, oke. Iya, iya, iya, iya, iya. Siap, siap, siap, siap. Oke. Nah. Miring ya. Siap, siap, siap. saya luruskan dulu. aku ambil oke okay, teman teman kurang lebih seperti ini nanti posisinya kalau ini nanti kurang apa kurang stabil ininya bisa diperbesar begitu ya yang penting mekanismenya seperti ini dulu ya oke okay. kalau nanti ini kurang pas baterainya bisa diganti dengan baterai untuk hp itu ya seperti itu yang bekas-bekas tapi uh, atau ini nanti ditaruh bawah sini ya bawah sini seperti itu kayaknya N antar bawah nih Mas ya saya saya, saya dikitabur dulu teman-teman ya teman -teman ya. Hati -hati. ya sudah ya oke teman-teman disoder eh Mas solder Mas ini yang hitam dari baterai dengan yang hit. Oke sip taruh dulu sodernya dengan hitamnya iya ah, ah, ah. dengan hitamnya dari motor setelah nah. ini kita akan nyoder saklarnya oke Mas di, di sini di lem, mas untuk meletakkan apa, e, apa namanya, Mas Saklar ya? iya saklar yang banyak, Mas. Kurang, Mas. Kurang, Mas. wah kemudian taruh. Ya, taruh. Oke, okay, ini tempelin begini ya? Nah, tempelin ya, begitu, pakai dua tangan. Mas, biar nama. Oke, okay, dah. Oke, okay. oke, okay. udah okay, sip. Okay, dah. Oke hey, teman-teman ya ini sama Mas sudah dipasang tadi Dan ininya Sakelannya tadi juga. dilepas dulu Oke okay, ya mas dimatikanin baterainya. dulu dipasang dulu baterainya mas Ini ini ada yang karat mau saya bersihkan dulu Teman-teman okay. saatnya dicoba yuk mas ditekan yuk Yuk Aduh. Uh, Kenapa? Tekannya. Ya kesini kesini kesini Awas awas Kesini kesini geser kesini yuk taruh ya kayaknya ada mesin kerusakan. enggak kayaknya macet ada macet. yang hambat atau saklarnya se oh saklarnya macet mas sekelarnya ya saklarnya macet teman-teman ini saklarnya macet kenapa karena mungkin kena lem kita cek dulu ya teman-teman ya Iya. oke okay. Oke okay, teman-teman, tadi itu ndak bisa. Ini Tari ada lemnya ada ya ada di sini ya. Yang masih ya. Di, di iya. lubang saklarnya ini ada lem teman-teman. Jadi ini harus betul-betul dibersihkan. Saya akan bersihkan dulu ya, bentuk masih ya. ya. Mas satu dua. Ya, Oke. ya, wow. ya, wow. Wow. ya. Robot kata versi terbaru. Ya. Dia berguna. Ya, ini robot guling-guling. Iya. -guling. Itu bukan lompat. Okay. Ya, kenapa begitu? Salah satunya karena berat di ini. Kita akan uji coba. Ambil, Mas, ambil, Mas. Kita akan uji coba, teman-teman. Ya. Kenapa kenapa macet nih? Kita akan uji coba, kabelnya akan kita ganti yang hitam ke ke apa? Ke merah, yang merah ke hitam. Oke, okay. okay, teman-teman, tadi yang muter adalah badannya. Sekarang dibalik, yang awalnya begini, sekarang dibalik menjadi begini. Nanti yang muter yang mana? Nah, kita lihat nanti hasilnya. Ini nunggu kering. Yang ini nanti dibalik seperti ini, teman-teman. Ya, yang sabar pokoknya ya. Nah, nunggu dulu seperti ini. Ya. Oke, okay. dibalik seperti yang ini ya, yang sebelah kanan ya. Yang kiri nanti dibalik seperti sebelah kanan. Bisa dibalik bisa. Teman-teman sudah dibalik kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini macet gara-gara ini ya, gara-gara tadi uh, kemepetan ya. Oke, okay. kita rapikan dulu yang mepet-mepet ya. Oke, okay. hey, oke teman-teman. Ini tadi uji coba kesekian kali sudah benar jalannya. Cuma ini kakinya patah. Wow. kakinya Terus. patah teman-teman ya oke okay. kakinya patah harus diperbaiki dan ini bisa di at atik sendiri nanti akan kami coba uh, apa namanya mainkan lagi apa yang menyebabkan ini patah ya teman-teman kalau ingin um, apa memodifikasi modifikasi di di kakinya ya di kakinya dan penempatan ininya nah tumbuhannya nanti di mana ini ini uh, patah belum bisa dimainin uh, terlalu ini terlalu uh, lama ya, ya mas kali ya nunggu dulu ini ya nunggu dulu apa namanya nunggu dulu ini kering ya nanti mainin sekali lagi terus kita akhiri ya biar gak capek-capek ya oh, sudah jam berapa itu jam satu Nah, itu enggak benar tuh teman-teman hasil akhirnya seperti ini tadi patah kita akan coba seperti apa jalannya kalau nanti apa teman-teman mau memodifikasi modifikasilah di, di di posisi kakinya ini ya posisi kakinya dan posisi oh, eh, apa namanya eh, penempatan dari ini roda bebasnya Coba Mas hidupkan Mas apapun hasilnya eh. Ini hasil Semoga Mas Haikal hari ini ya ya, manis, ya ya Ya Ya ya, ya. Ini yang membuat patah tadi ya Lompat ya. melontar menuntur Nah Teman-teman Ternyata Sebentar Sebentar ya mas Sebentar mas Matikan dulu mas Aduh Aduh, aduh. Ya Nah ini uh, Apa Diameter atau panjang kaki ya. itu sangat pengaruh teman-teman ya Ya Mas Haikal ya Ini Pani tadi ditekuk sampai panjang. patah Karena menuntur-menuntur juga tambah patah Ya Posisi kaki Keteku, uh, posisi ini menghadap ke sana, atau menghadap ke sana ini berpengaruh, dan lebar atau busurnya ini juga pengaruh nah, terhadap ketinggiannya. Gitu, oke okay. ya? Iya, iya, iya. Nah, begini: yang tadi ini posisi sudah benar, ya, cuma karena mungkin bengkok sebelah, jadi ada apa-apa namanya yang macet dan... Dan ini lagi eh, apa teman-teman saklarnya tadi kemasukan lem lem tembak juga ya seperti itu. Oke, Gak apa apa mas bersyukur mas masih bisa berjalan. Nah, nanti diperbaiki lagi. Nah, ini ini ah ini saklarnya agak macet teman-teman karena memang kemasukan lem gitu. Yang penting hari ini mas Ekal bisa membuat robot melompat. Kalau ingin nanti dijadikan seperti kata mas. Kasihlah apa mata-mata uh, di sini ya? Oke, ya, ya, nah, ya. Walaupun belum sempurna seperti robot di kelas lain, teman-teman, ndak -teman, apa-apa. Hmm. Oke, ya, simpan dulu ini mas. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya. Oke, teman-teman, demikian semoga manfaat baru ke dunia akhirat kami akhiri. Ya, mas, dadah-dadah sama